Baiklah, para sahabat. pun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini. Bang Mimin akan memberikan kabar terbaru. Para sahabat, ya, seputar idola kesayangan kita. Keunggahan pertama, para sahabat, dia ya, ada kabar yang sangat spesial buat kita semua. fans, kita lihat aja, para sahabat, Ya, di sini kita lihat ada sebuah damage luar biasa penampilan Rizky Bilar ketika tentunya naik motor. Motor tersebut adalah motor hadiah kado dari The Lesti Kejora yang luar biasa. Persahabat ya, di match yang sungguh membuat kita bangga dan bahagia. Wow, luar biasa, persahabat ya, masya Allah! Tentunya ini adalah calon suami Lesti di Kejora. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Postingan tersebutlah di-repost oleh akun Instagram. Leslar anuskarsabroteing ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, dedek hampuraih eh, calon suamimu meresahkan sekali deh. Wow. <gifat> Memang luar biasa persahabatnya ya. Apalagi Mama Leslar melihat tentunya di match yang luar biasa dari Rizky Pilar Ini pastinya baper meleleh nih persahabatnya Luar biasa hingga tentunya banyak sekali komentar tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram aniskan 2 underscore mengatakan wah sekarang udah bisa masukin lagu WKWK tinggal yang jedak jeduknya wow <laughs> lagunya sudah asli para sahabat ya bukan begeng-begeng you like luar biasa memang tentunya penampilan dari idola kita ini mampu membuat kita semakin bangga dan bahagia padanya Mudah-mudahan kita selalu kompak untuk selalu mendukung, mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya para sahabat kita lihat di sini tentunya ada sebuah unggahan dari Bang Bensi Kumbang sebelumnya para sahabat ya, yang tentunya goreng-goreng kembali menanyakan kapan nikah kepada Rizky Bilar dengan gercep Abang Bilar menjawab, Segera insya Allah minta doanya Wah luar biasa persahabat ya Pasti kita doakan yang terbaik Untuk kelancaran acara pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan dalam pusingan tersebut Nih jawaban dari semua pertanyaan sering muncul ya Tuh persahabat ya sudah dijawab dengan gercep oleh Rizky Bilar Dengan jawaban segera Insyaallah, minta doanya. Itulah kalimat yang diucapkan, yang disampaikan langsung dari Rizky Pilar, ya, hingga mampu membuat para fans tentunya merespon dalam postingan tersebut, yakni dari akun Instagram. Nina Baharudin mengatakan dalam kolom komentar kang goreng kalau disuruh mancing jadi kang ikan tuh. persahabat ya memang luar biasa Bang Bensi Kumbang selalu tentunya goreng-goreng kepada Rizky Bilar. Sahabat, ya Pastinya kita semua dukung mendoakan yang terbaik demi kelancaran rangkaian pernikahan acara Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah ugan spesial Wow luar biasa ini momo di lokasi syuting bersama fans sejati persahabat ya Yang ingin selalu foto bareng bersama Rizky Bilar dan minta tanda tangan langsung nih dari abang Bilar Wow luar biasa persahabat ya Tentunya dukung doakan terus persahabat ya tetap kompak dan solid selalu mensupport Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga di sini ada kabar baru nih yang mana Tentunya untuk rumah Rizky Billar sudah menjadi mewah, para sahabat ya, masya Allah, jadi keren banget ketika semuanya dirubah, para sahabat ya, luar biasa. Ini adalah look dari dalam rumah Rizky Billar yang sudah, tentunya, renovasi, para sahabat ya, luar biasa. Rumah Bintaro sudah menjadi rumah mewah. Mudah-mudahan selalu berkah dan berkah, amin. Ya Robbal Alamin. Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada kabar spesial Yang mana tentunya ini kabar terbaru Dari Bang Ariel Tentunya Rizky Bila sudah ada di lokasi syuting Doakan mudah-mudahan Memberikan kesehatan dan kelancaran Para sahabat, ya Tentunya bersama oleh Syakib nih Di lokasi syuting luar biasa Bismillah semoga lancar selalu Amin Itulah kalimat yang dituliskan oleh Bang Ariel Para sahabat, ya Doa terus selalu menjaga Selalu mensupport Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Berikutnya para sahabat, kita lihat juga ada sebuah tentunya unggahan komentar dari fans. Kita lihat dari Agung Susi Henes95 mengatakan, Bang aku like fotomu dikira selingkuh gak ya? @RizkyBilar. Rizky Bilar. Gercep banget nih para sahabat, ya Bang Bilar menjawab, Gak apa-apa, memang itu kan fungsi Instagram Asal jangan hati yang like -mu. Hehehe, wow <laughs> Ini cute banget nih persahabat ya, luar biasa memang Tentunya melihat komentar begini aja kita sudah makin bangga pada Rizky Bilar Mudah-mudahan banyak orang yang selalu mendoakan persahabat ya Mendoakan yang terbaik untuk hubungan idola kesayangan kita, kita patut bahagia, kita patut bahagia, sahabat ya doakan selalu kompak solid. Tentunya itulah uh, fans sejati yang selalu mensupport, yang selalu mendukung persahabat ya apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Tetap patenin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mudah-mudahan ada cedukan vitamin manja langsung dari Lesti dan Rizky Billar. Mungkin ini informasi di sore hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.